aduh ini panen ki amat ya, aduh hancur ya, boga kebon mau urusan, boga dua budak sararompak menghijik awewe bung mantuan komodei lalaki laki, tuh panen manis gede gede kil hancur deh iya i komodei diingatkan karena ngora bahasa amis gede kieu. Aduh. Nah, alhamdulillah lah. Etik. Jai. Coba tulungan emak ya ini, Mah berat ya ini. Jai. Harus mani nulungan ya Jai. Aduh meniromantuan si Jai ja kemana si Jai ah, gening suara anak ah, ya, ya tak kadi berat i! guru bantuan aduh mana emak nyeker oh, anak gigi lelaki laki yuk ya. eh gua gak mat ya eh. nah. cuma bawel setengah solo ini geloan nih. ih tadi yuk ya. berat ya, eh mau menang solo kan tadi kita emak, ih mage Tenda ada di dapur, iya pang bawa ke Tuh ngomong tadi Iya tadi emang nges ngomong hih, hih. Bawel Aduh, ngeran lagi emang emang, namun tuh bawel mah. Buruh bawa Oh hari iya ke rumah, iya Tuh, cena iyalan Oh nge jodoh anak Hih, buka emangnya Hih, hih. buruh Bawa tuh, BH emang copot Aduh Nih Aduh ketinggalan Iyai jadi Nanti Iyai jadi Ayuh. tuh, Ih Tuga maten Ayo jadi Angges Awas itu aduhi Moab Tuh hmm. oh, Aduh Siak kawalat Siak kawalat gitu Diputup jadi babon siak capek. nah ini jadi yang berat yang cuma mumpung dilahirkan yang cuma naik jore nah on gak sih burukan itu anu mah dia. Ini namanya fris. Nah, ini masalah. Nah, kan. Aduh, lu kabur Kurang ajar pisan. Encang weh. Dikutuk kau mak. Bukan tangan nonton, malin kundang, bukan Aduh, ya ini tiga, ini tim di seluruh. Itu tim asal nyanyi. kan, yuk tim on. Bah, lanjut. Hai, kawan, hai. Kemana? Bah, ini jadi anak cowoknya. Nggak suka apa-apa, eh, gede disinggut kenal enggak? biasa ya, nah, abung iya pak, didi tuh tuh kan sobek deh abah ih tuh kan sobek tuh, iya lah budidinya sobek ngerakal no, suak ngerakal abah iya tersengaja ya sama sobek gimana? Ke mana? kemana? ngak ngacau ya pak? kade ragak abah hah? kade ragak? gila tuh abah tadi dia ragak? tuh kan tuh deng itu wincuna, ragak na kasur. Oh, na kasur nakasur na kasur mah asal nah aspal. Ih, sungut ngeledek lain. Ninto, hmm. hmm. Bah. <laughs> Di dituna Abah. kalau oh. Abah merenun nyieuna ge. Oh. Awas, Bah, <laughs> <laughs> salah jadi dorong ke abal abu sorangan <t of peaceful worship> <t're> mana <toi> <yen. tii yen> <tcé> Mbak, sih bener, atuh. ya, bener, ayo, buru. ya, yu bener, Bener, bener bah. ulasok, lebih Maju, Atoh, maju. cingit, muter, wah. reken. Ya, <tis -sare> Ini dulu lah kasih ya. aku Buka kartu. bisa, abah. sampai di sana. bang. Tahun. Tahunan. aduh teh tinggal di sini teh. galak di tulungan salah, teh di tulungan salah, kamu uh. nain sholat mah enggak, di seluh tuh timah, jai, jai, nonde sih mak, aisyah kenaun didinya kos owa-owa sih anak tangkal, aisyah tadi abah tuh ke kebon sorangan seragam ih paning oh, ono oh, nulungan pisang tuh nanti ani tuh duaan di sawah cerwa iya tu incuna kene ta gi eh uh, pan itu mawe si ani ma pan si laki ono uh, nyekelana he uh, tuh uh. tuh ilik tuh abah sia tuh tadi tuh tuh ilik tuh. si abah pan si ba boboro ka cai ka sawah ungu ge ragag ento uh, abah maicing di mah naon di ke oh. anu incu incu e eh yuk-yuk tuh yuk ulah galak kakak taruh nyengs aki-aki ah capek pan tadi semua Anita tasawi hmm. yuk tasulup hmm. ayo tim ini diuk di mana ya ayo sama di anak poh ya ya Allah kita dia kok gak kalah deh ayo, manis cida punya anak ayo. anak orang di laluhur orang di dia yang bingung kasihan tim Ku bingung nah. Ay, anak saya Oh si, malah di bengkelnya. oli. apa Ini bengkel. Pasti tarik lagi lain, make i, lain make bidan. Oke mau. Bagaimana kan semutnya, Bos. segitu tapi Fendi anaknya anak anaknya anak -anak. anak tuh Aralus Waduh, kumahain dong kenapa? Ih, aku yang pan Bali dan KB. Meren, bah, ih, ayu itu mah di mana? Ku abang mah di di bengkel. Kau mau tenggaring sih? Eh, tak apa sih, kau Ih, ah, sangat ah, ngalah jahil lah. Aku tunggu satu capek. ulang capek caikweh, kena kincai, yang apa? Salong gusio, balik yuk. Kalo caiging, balik ayo. Aduh, wah tuh tu, gedengnya tuh, keselawatan. Kita ke magrib buru balik. Gedeng deh. Ih buru, kabur magrib manten. Tuh, cuaing, ma. Oh, tingali, incu aing mah. Oh, mager. Aku aing ngobrol-borol, abah abahwe? Kadian, bawel. Atuh nah. bawel kejengpi beneran, yai. Siapa? Ayo buru magrib balik. Maghrib? Mak nyokotin cahaya itu mandi susu <tuk> Mandi susu? Saya kan ada yang kain mandi mandi barang lagi, bodas Misaki aki Buru, nyokotin Kehantar si Ani nih, antenkin si jai Ayo, buru sekali, anjing apa? Maghrib, maghrib manten Rokokonya, nyokot cahaya, sarolak sih ya Rengit kan dengan anak-anak masyarakat maghribnya? Buru pak Buru Tuh oh Abah mana? Eh, itu. Bang.